masalah hati pada saat ini pada saat ini itu kita memahami tilas balik atau nampak tilas bagaimana menjalani hidup dulunya nah, sehingga kita tidak tidak mengkritisi pemerintah orang lain itu tanpa alasan Nah itu tujuannya sebetulnya jadi jagomi ini yuk kita beri informasi sama-sama tentang haji yang disampaikan oleh kakak gue tadi kita menjelaskan kepada kita sendiri masyarakat keluarga kita dan juga pemerintah. agar pertama memahami tentang penyelenggaraan haji itu jadi ketika di pandemi nah di pandemi ini tahun 2020 20 ditunda. Tahun 2021 juga ditunda. Tahun 2022 ini tadi ada tiga opsi. Berangkat semua, berangkat dengan apa kebijakan, presentasi atau tidak berangkat. Yang kita doakan adalah kata Pak Kamil tadi berangkat semua. Amin. Nah, itu yang kita harapkan. Tetapi kita tidak boleh cemas apakah berangkat atau tidak. Jadi ada tiga, tiga opsi tadi berangkat semua berangkat dengan regulasi ya, dengan apa uh, uh, uh, tidak tidak berangkat tadi itu nah, gitu. Maka jadwal itu tujuannya adalah edukasi sosialisasi memberi pemahaman kepada masyarakat itu karena penyelenggaraan negara kepada yang terlibat itu banyak sekali. Saya mencoba mengintip taris uh, unit yang terlibat dengan uh, dengan hari ini. Kalau kurang nanti ditambah ya. tadi. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Masyumi Masakil, Pertanian. Ini setiap tahun ke perlibatan ke kemudian kepala pijat BAU ya, forum komunikasi kelompok bimbingan ibadah hati dan umroh FK, KWIU daerah dan pusat pusat ada daerah ada. kemudian ada asosiasi khusus dan umroh Undang sekarang terlibatan lagi pakungan poi Saya yeah. <tuk> ya. Dan ketika teman-teman saya mau muncul pahlawan dulu. Jadi penyelenggara perjalanan wisata grup seperti travel, travel. Penyelenggara perjalanan agen khusus PGI Akal. Syarikat penyelenggara grup dan agen. Syapghi Komisi 8 kemudian maskapai penerbangan pusat kesehatan AJ, kemenkes ikatan persaudaraan haji, afiliasi mandiri umroh haji dan kampung, kemudian pribadi kami ini komisi termasuk ini semuanya adalah stakeholder unit yang terlibat dan yang terlibat institusi yang terlibat dengan kebenegaraan Yang jemaah ini